Kita akan menuju kepada penyerahan Adibura Desa Kabupaten Trenggalek 2019 hmm. Yang merupakan gagasan dari Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Dur Arifin Adibura Desa Kabupaten Trenggalek ini Dilantar belakangi karena permasalahan sampah dan limbah dari rumah tangga Ataupun industri kecil serta kekeringan yang meningkat setiap tahunnya Oh begitu ya Baik saatnya kita akan menuju kita akan menuju ke titik yang pertama. Nah, untuk kategori desa yang akan kita pilih, mohon untuk para kepala desa untuk bersiap-siap siapa saja yang nanti akan mendapatkan dari uh, pengadugrahan tersebut. Sudah diserahkan amplopnya. Saatnya kita melihat dulu ya. Baik. Untuk kategori yang masuk kategori desa besar adalah kita saksikan bersama yang pertama desa Watulimo kecamatan Watulimo oh sudah ada di sini ya ternyata wah baik Kedua, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo. Ketiga, Desa Sukorjo, Kecamatan Gandusari. Empat, Desa Wonocoya, Kecamatan Panggol. Dan lima, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan. Baiklah, kita mulai yang besar. Silakan dibuka, Tuan. Baik. Barang bawaan saya. Baru. Saya memang suka yang membuka yang besar-besar. Dan saya sedikit masih kesulitan. Di, masih disegel ya, Bapak ya. Oke, kita akan segel dan kita akan buka segelnya. Pemenang lomba Adipura Desa tahun 2019 kategori Desa besar adalah. Deng, deng, deng. Lihat saya groginya. Biasa aja kali. Bapak-bapak kepala desa nih yang keder ya. Juara ketiga pemenang Lomba Adipura Desa Tahun 2019 kategori Desa Besar adalah Desa, Desa Sawahan kecamatan Wattul Juara kedua Desa Pemenang Adipura Desa Tahun 2019 kategori Desa Besar Juara kedua adalah Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Dan juara pertama adalah <tik> Saya jadi agak dekat nih Bu Dengan bangga Saya baru berkunjung ke sana loh uh -uh. ngamen manten Saya paling suka kalau saya jalan-jalan ke sana juga <tik> Oke, okay. juara yang pertama adalah desa Wadacaya Kecamatan dan tentu oh saya ngempet oh ya, iya, ya. Banyak sekali barang nyata. bawahnya banyak ya, iya. ya. bila uh, dari desa-desa yang uh, mendapatkan juara 1, 2, 3 ini akan mendapatkan apa saja uh, itu dia, jadi nanti ya. akan mendapatkan piala, piagal dan tentu juga akan uh, mendapatkan divet juga, serta bantuan keuangan khusus oh gitu, selanjutnya untuk kategori sedang kita saksikan layar yang masuk nominasi di kategori sedang. Waduh, Bapak-bapak Bapak, Bapak, boleh coyok. untuk berbaris. Kemarin saya... Anda boleh bergeser ke sini, Mbak. Saya geser sini, ya. ya. Kita lihat layar. Sikisyao. Sedang yang masuk adalah... Satu, Desa Suro Kecamatan Suro. Dua, Desa Dukoh. Kecamatan Watulipo. Tiga, Desa Sendan, Kecamatan Kampak. Empat, Desa Bogoran, Kecamatan Kampak. Lima, Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko. Dan yang menjadi pemenangnya adalah, silahkan dibuka. Yo. Masih di sekel, Bapak Ibu, sekel. boleh dilihat bersama sama so. Bapak Kementeran masih ya. di sekel, ya Pak ya. Oke, silakan dibuka. Saya buka Pak. Pemenangnya adalah... Semuanya pasti gemetan Pemenang Lomba Adimura Desa tahun 2019 Kategori Desa Sedang Juara ketiga adalah Desa Bogoran Kecamatan Kampak Juara kedua adalah Desa Sendan Kecamatan Kampak Dan juara pertama adalah Sumpah. untuk maju banyak sekali ya lembaran kita yang kita Saya percepat. kita menuju ke kategori kecil kita langsung menuju ke layar kembali Siap. lagi bisa ada saksikan di layar kanan dan juga kiri dan yang merasa tengah. warganya tepuk tangannya mana dong yang paling kejar jadi ada desa besar ada desa menengah dan juga ada desa kecil kita akan menuju kepada mana Desa Kecil? Yang masuk nominasi adalah... Sebagai berikut... Kecil... Desa Panggung Sari, Kecamatan Durenan Desa Pandean, Kecamatan Durenan Desa Wono Wino, Kecamatan Tugu Desa Ladi, Kecamatan Tugu Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari Dan geser memenangnya adalah... Saya akan buka dengan perlahan Bismillahirrohmanirrohim. Sudah pemenang lomba Adi Desa tahun 2019 kategori desa kecil juara ketiga selamat kepada Desa Karanganyar di Gadusari. Selamat dan menuju kepada juara kedua. Selamat kepada Desa Winong, Kecamatan Tugu! Dan juara yang pertama adalah... Desa Gali, Kecamatan, Kecamatan Tugu! Baik, silakan masalah. perwakilan. Dan kita berharap kita dari... Kita geser guys, kita geser ke Apalagi? PDAM dulu. Oh langsung! Kita geser kepada Ayo, belanjaan saya banyak hari ini ya. Betul sekali. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Tirta Wening Trenggale menggelar sayembara desain logo label. Dan juga nama air minum dalam kemasan yang digelar pada tanggal 7 sampai dengan 25 November 2019. Sayembara ini diikuti oleh 30 peserta. Dari hasil penilaian tim juri telah menentukan para juara yang diumumkan pada tanggal 28 November 2019. belas. Adapun Menangnya sebagai berikut Juara ketiga Juara ketiga Jatuh pada peserta Atas nama Pari Kreswani, Berhak atas hadiah Uang tunai sebesar Satu juta rupiah Dan penghargaan Pari Kreswani, kami persilahkan saudara Pari Kreswani. Juara kedua Pada peserta Atas nama Muhammad, Muhammad Ainul Huda. Huda Berak untuk mendapatkan hadiah uang tunai Sebesar berikut adalah Dan piagam penghargaan Kami dan adalah hasilnya: Dan juara pertama jatuh kepada hasilnya: atas nama hasilnya: berikut adalah hasilnya: berikut adalah hasilnya: berikut adalah hasilnya: berikut adalah hasilnya: berikut adalah hasilnya: Dan mohon kepada Bupati Trenggale untuk menyerahkan, untuk menyematkan dulu ya, menyematkan piala dan juga piagam serta brevet bantuan keuangan khusus. Senilai 400 juta bagi pemenang juara pertama, 200 juta untuk desa juara kedua dan 100 juta untuk desa juara ketiga kategori besar. Kategori sedang. Kategori sedang akan mendapatkan juara pertama 300 juta rupiah. Juara kedua akan mendapatkan 200 juta rupiah. Dan juara pertama 100 juta rupiah. Berikutnya untuk kategori desa kecil. Juara pertama 300 juta rupiah. Juara kedua 200 juta rupiah. Dan juara ketiga 100 juta rupiah. Baik kita saksikan bersama saat lagi. Kok saya jadi deg-degan ya di ya? <laughs> kategorinya banyak sekali. Yeay! Sekali lagi untuk Tregalek saya boleh minta semangat ya! Apa kabar Tregalek? Merokat! Tangannya ini kemana sih tangannya? Oh tangannya harus begini dong. Ya betul. Waduh, kita disematkan juga ya, kita disematkan sebagai Disematkan apa? sebagai insan jomblo. <laughs> Gila, Aduh, ya. malam hari ini adalah malam di pengunjung tahun 2019, banyak sekali rangkaian acara yang sudah kita laksanakannya. Betul Mas, sekali, ya. tapi Dan, kita bangga, ya, betul. karena 2019 kemarin tergalak di luar biasa. Dan Banyak sekali memecahkan rekor muri. Ya, hmm. Betul, Re, eh, rekor nya apa saja itu? kalau Oh kita tahu. banyak, makan gegok terbanyak. Aha. Yang kemarin terakhir ini paling keren, apa? Uh, Bu Novita cantik juga loh kemarin. Oh, iya. iya. Pakai si Bori warnanya hijau. Aduh segar oh. banget perasaan. Uh, serius. Hari <laughs> ini menjang di luar biasa. Itu enggak ikut ya? Kenapa kamu lagi di mana itu? <laughs> Oke, okay, saya butuh undangannya bangga lagi sepertinya. Banget, ya. loh, saya sangat bangga sekali pasti. Pastikan bersama bawa ya. kepala desa Wonocoyo, Mbak yang lo hafal ya. Nah, hapal. kemarin saya suruh nyanyi enggak berkenan beryao. Baik. Ini disematkan. Kok ada yang tepuk tangan? 400 juta loh bu, ini bu. Luar biasa. Kita saksikan bersama. 400 juta! Banggul, banggul, banggul, oi, oi. <laughs> Panggul mendapatkan dari uh, uang bantuan 400 juta rupiah. Ya. Kita bayangkan kalau tadi kita mau beli buat ini. Kalau desa mah kekok. beda. Buat gekok itu berapa? Iya uh. satu desa cukup lah. Selanjutnya berkenan untuk kita serahkan. Pak Pur. Ini dari mana? Ya tak sapa loh Pak Pur, Yono. ya Nob. Bapak. Ya khusus untuk tahun 2020 kita jok MC uh, diskon 50% puluh ya <laughs> saya kalau kunjungan malah antar jemput loh pak Pur ya dua ratus <laughs> juta rupiah aduh luar biasa bapak. pak Pur nih adi boleh dibawa bapak keren banget ah, aduh. oh loh. oh yang mirip ya pak Pur sama ini ya <laughs> dan selanjutnya untuk juara ketiga silakan bapak Juara ketiga, pakpor tadi dari Karangturi Menjungan. Juara uh -huh. ketiga ini dari Sawahan, dari Watulimo. Sawah. Watulimo mendapatkan uang tunai 100 juta rupiah. Watulimo. Guelowol, Tapan Kang Watulimo. Selanjutnya kita akan menuju kepada kategori desa sedang. Sedang. Sedang-sedang saja Yang menyematkan Bapak Kapolres Salam kenal Bapak Semoga saja kerasan dan selalu mengayomi masyarakat renggale Allahumma amin Amin Selamat hari natal juga untuk Bapak ya Oh iya Bapak Kelvin kan baru menangkan hari natal Ya baik Oke okay, tepuk tangannya sumber bening Dongko 300 juta Dongko, dongko, dongko Dan kita menuju kepada juara kedua dari kategori desa sedang. Waduh, selamat untuk desa Pak di nih yang menyematkan Desa Wanandila. Senden kecamatan Kampung. Oh. Kalau di Senden apa yang kamu ingat? Di Senden itu saya paling ingat itu adalah dari suasana yang sangat pedesaan sekali. Oh, kalau saya ikan asap. Oh ya. <laughs> di sana ada yang jual ikan asap gitu di rumah-rumah ya. Yeay! 200 juta rupiah. Yeay, selamat, selamat. Berikutnya, selanjutnya. Ya. Masih dari Kampak juga. Mangga. Saya pernah ke sana ya, saya ketemu bapaknya ini apa enggak ya. Hahaha, <laughs> siapain. Gila, juara ya. ketiganya kita... Masih dari lihat. Kampak, Desa Bogoran. Kecamatan Kampak. Mendapatkan uang tunai sebesar 100, 100 juta, rupiah. juta rupiah. Baik, Wakil Ketua DPD Kabupaten Tergalek Mas Dodi. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita geser ke kategori kecil. Jangan dilihat kecilnya, kecil-kecil cabai rawit. Yeah. Warganya guyup rukun. Kecil pun kalau kita bisa uh, lebih kreatif akan jadi besar <tuh> ya. Sekali, Anda sudah membuktikan? Sudah, saya itu kecil awalnya. Tiba-tiba <tuh> memuai ya. Baik, tepuk tangannya untuk Desa Ngading kecamatan Tugu. Tugu. Selanjutnya kita akan menuju kepada juara kedua. Yes. Selamat kepada Desa Winong, Kecamatan Tugu. Oke, silakan Winong. Aa. Ibu, aduh tersenyum ibu. Ibu, ibu ini sepertinya speechless gitu loh. Aa, antara tersenyum menangi dan juga selabu, terharu. Menangislah, Bu. Mendapatkan uang Dua 200 juta rupiah. Wow. Kayaknya rezekinya... Buat untuk desa-desa ini luar biasa kadang, sekali ya Kadang kita ya. berpikir itu adalah satu hadiah yang enak banget gitu Padahal ya. Bapak Bapak kepala desa ini puyeng loh harus noto ya. <laughs> Dan juara ketiga Selamat kepada desa Karangayar Kecamatan Gandusari. Eh tepuk tangannya dong oh, Kepala desa 100 juta rupiah Lomba Adipura Desa Bapak. tahun 2019 Selamat kepada Bapak dan Baik, selanjutnya ini kita geser ke panugerahan logo. Ya. Oh. Pemenang desain logo. Juara pertama. Selamat kepada juara pertama atas nama Hasya Agnia. Mendapatkan uang tunai 2,5 juta rupiah. Woy, selamat Aisyah. Dan juara kedua, selamat atas nama Muhammad Ainul Hawda. Hai Ainul, selamat Ainul. Habibi kemana? Ainul Hawi, Ainun itu Ainun. <laughs> Maaf, ya, beda nul. lagi ya mbak ya. Dan Jualan juara ketiga. Selamat kepada Pari Kreswani. ...yang mendapatkan selamat, uang tunai selamat. 1 juta rupiah. Baik, selanjutnya berkenan untuk foto bersama Bapak. Boleh diberikan Bapak tempat. Bapak Bupati beserta forkopimda Kabupaten Tergalen, Bapak setda. Kita geser ya, biar fotonya oh, bagus. Okay. Kalau kita enggak bagus-bagusin kamera, <tuk> tapi baju kamu bagus sekali, loh ya. Kan sekali kan. lagi uh, kita ingatkan bahwa warga Trenggalek ada tidak perlu bingung kalau saatnya ada mau mendesain baju, betul. Pengen yang seperti apa, seperti apa? Karena ya. sudah tersedia, tiba-tiba di itu cantik-cantik, cantik-cantik. Uh, ada juga si Bori, Kain si Bori punya Trenggalek juga bagus-bagus ya. Oh. Bingung, kita mau cari di mana bisa di Galeri Gemilang, nah. Galeri Gemilang yang ada di Iya, ini di Galeri Gemilangnya Trenggalek di pojokan oh, itu. Oh iya yang di pojok ini Iyi, ya. Iya, betul. Enak sekali. disampaikan selamat untuk seluruh pemenang luar biasa. Selamat tepuk tangannya Trenggalek mana dong? Woi, apa kabar Trenggalek? Nah, seperti itu ya. <tutup> <tutup> <tutup> Baik, disampaikan terima kasih Bupati beserta Forcom Indonesia Kabupaten Trenggalek. Pak Jeng Kevin luar biasa malam ini, Pak. Ya, selamat Pengamanan hari Natal biasa, Bapak. Ya, Pak, ya. Selamat hari Natal, Pak. Salam juga untuk keluarga, Bapak semoga saya berbahagia. Terima kasih Bapak dan terima kasih. Terima kasih. Mas Joni, terima Mas kasih. Apa kabar Trenggalek? Meroket! Bapak kepala desa ini teriaknya yang kencang dong. Mbak, apa kabar Trenggalek? Meroket! Asik, terima Kemamanan kasih, Pak. Mas Joni-nya enggak mau. Apa kabar Trenggalek? Meroket. 400 juta. Terima kasih. Pak. Meroketnya kenceng siap, ya. Siap, siap. Terima kasih. Next time kita ke Wonochaya ya.